Halo guys kali ini berjumpa lagi dengan channel YouTube saya JT Chris Manto. Oke okay guys kali ini saya ingin berbagi cara memperbaiki laptop Acer 4750 atau 4352 tipe ya guys Oke okay, kursakannya kali ini juga mati total dan saya bahas begitu tahu caranya ini sangat mudah Tonton terus video ini sampai habis Dijamin berhasil guys Oke okay, sebelum kita mulai Kita klik dulu subscribe Like, comment, dan share Di bawah video ini guys Oke okay, jika sudah Kita klik subscribe, like, comment, dan share ya. Kemudian kita Langsung saja ke tutorialnya. Oke okay, ini telah saya ukur Dan saya cek nyata yang rusaknya adalah kapasitor yang ada di sini dua ini Oke ini telah saya ganti kapasitor dua ini kapsul 2 ini berkode 6,3 ampere kita bisa pakai 2220 G atau 330D Seperti ini Contohnya guys Tunggu kelihatan Nah, kenapa Oke okay. Kemudian kita coba dulu Semoga berhasil cara ini oke, okay, telah menyala tunggu sebentar, karena baterai digimose dicabut dia meristart dua kali otomatis nah, ini telah menampil jadi demikianlah cara memperbaiki laptop acer 4750 mati total cukup sekian dan terima kasih guys, mantap